Kalau ketemu lagi sama Donald Mano di Kepo Business episode perdamaan perdana di tahun 2021 ada yang berbeda sedikit tak rubah sedikit gaya Kepo bisnisnya cara interviewnya seperti apa nah, ini pertama kali nah sekarang ada di sebuah coffee shop di Denpasar, Pasar namanya Langkah Coffee saya mau ngobrol sama owner dan partnernya untuk mencari inspirasi bisnis inspirasi wirausaha buat teman-teman semua. Bagaimana mereka membangun ini, mengembangkan, dan bertahan di masa pandemi, langsung aja kita lihat ini ceritanya uh, Nama saya Aris Wardlen Manalu, cuman sering dipanggil Bung Aris Seperti itu, ini partner saya yang punya juga Saya Indira Maria Vani, bisa dipanggil Indira atau Vani Jadi memang, bikin coffee shop ini Kita bikin karena sebelumnya tadi Aku tuh udah punya usaha Kedai roti bung Gitu kan, kita udah punya roti, udah punya makanannya, jadi tertantang nih Kenapa nggak kita bikin minumannya lagi Nah To be honest, aku tuh orang yang suka minum teh Untuk belajar teh, waktu awal-awal mikir kayaknya nggak terlalu sulit lebih sulit bikin kopi Akhirnya kebetulan masih punya uang lebih Akhirnya kita memberanikan diri untuk ambil kelas barista kelas Gitu Jadi uh, sesimpel itu aja sih akhirnya bikinlah kedai kopi Dan dari prosesnya itu akhirnya Yang kita tadi udah cerita akhirnya dapat temen Partner dari temennya dia Itu Akhirnya terjadilah langkah kopi seperti itu Selain buat nemenin roti Iya memang karena uh, kebetulan kalau aku pribadi suka ngopi jadi kita mikir kayak kenapa nggak memulai bisnis yang dari sesuatu yang kita suka, bener kan Meskipun mungkin kalau dibilang memulai bisnis kita ada banyak opsi lain. Kita pernah sih ngomongin kayak cuci motor, pernah juga ngomongin laundry baju. Oh iya yeah, benar. Pernah juga ngomongin jadi banyak lagi karena kan ada success story dari teman-teman yang lain, gitu kan? Tapi mikirnya gini sih, memulai kan gampang yang susah tuh konsistennya kan, nah biasanya lebih mudah konsisten sama yang kita suka, jadi ya udahlah kopi aja lah, jadi at least kalaupun capek atau gimana kita suka ngopi, jadi menikmati produknya dulu sambil istirahat, tapi bisa itu mikir lagi gitu sih kenapa kopi. Kalau nah, konsisten pas lagi trennya bagus gampang. Konsisten pas trennya lagi turun itu kayak apa ya kayak Mungkin di awal kayak, oh, oke, okay, kita bisa nih semangat gitu kan, gimana, pikirin strategi baru, pikirin konsep uh, harus gimana lagi gitu kan Tapi kalau udah, misalnya seminggu masih begitu, dua minggu masih gitu gitu kan Baru disitu paham bahwa, oh iya emang menjadi konsisten itu susah di saat kita lagi turun gitu Karena kan nggak selalu yang namanya bisnis tuh ada di atas, itu satu Kedua, tahun ini adalah tahun yang uh, surprise buat semua orang, ada covid yang dipikir-pikir dulu, kayaknya kalau diingat-ingat balik tuh waktu Maret mikirnya paling sebentar sekarang udah 1 tahun, ya, masih ada dan belum tahu kapan selesainya benar nah ini memang menarik ya, jadi hmm, otak nih kadang kan berpikir ya, kita mau bikin strategi apa, strategi apa banyak sekali eh, plan yang tadi kita mau bikin, tapi akhirnya Hmm, kita berdua sepakat bahwa Sepertinya kalau kita bikin ini keluar dari jalur Jalur visi-misinya langkah gitu ya Ya e, balik lagi kita berdua sering komunikasi e, Kebetulan aku yang ngurusin operasional Indira yang ngurusin sosial medianya e, Captionnya dan yang lain-lain ya Kita mencoba mencari Apa bisa dibilang ya hmm, Strategi atau terobosan yang sejalan dengan visi dan misinya langkah kopi ini yaitu Intimate Coffee Shop tadi ya Cara, maksudnya kalau kayak misalnya dari saya pribadi ya social media, misalnya saya handle social media gitu kan Cara saya menyukai sebuah postingan, sebuah konsep story sama cara Bung Aris menyukai postingan konsep story itu beda gitu tapi gimana kita supaya ketemu di tengah yang langkah bukan saya atau bukan bung Aris. Begitu. Cara ketemu pertamanya gimana? <laughs> Cara ketemu di berdebat. Kebetulan yeah. <laughs> di sini aku juga ngobrol sama barista, sama partner. Aku punya prinsip gini. Uh, aku tidak masalah dengan yang namanya masalah. Terkadang aku seneng ketemu masalah. Yang terpenting harus ada solusi. Solusi bisa jadi saat itu juga atau bisa nanti gitu. Jadi kalau kita berdebat nih, terkadang aku senang malah. Oke, okay, kita bisa melihat sisi lain dari sifat dia ketika mendapati suatu masalah. Jadi malah ketahuan kan di orang seperti apa. Nah, balik lagi untuk nyelesain ini kita suka berdebat. Tapi ya balik lagi visi dan misinya langkah ini seperti apa sih? Gitu. Akhirnya balik lagi lah ke si visi misinya langkah. Akhirnya nanti uh, salah satu contohnya ya, mungkin aku langsung <laughs> kita punya proyek namanya Melangkah Bersama Nah, proyek Melangkah Bersama ini tercipta ya tadi Karena situasi pandemi Lalu kita berdebat Muncullah ini Di mana proyek Melangkah Bersama itu adalah Kita bikin bundling Kita punya minuman Kita cari Teman-teman yang terdampak dari COVID ini yang akhirnya dia berhenti kerja dan akhirnya mereka bikin mm, usaha UMKM juga gitu ya e, makanan, yang makanan itu kita bundling kita bundling dan kita jual tapi kita berdua sepakat bahwa kita nggak ngambil untung dari makanan dia dan dia juga tidak ambil untung dari minuman kita justru kita menurunkan harga jual kita agar orang mau beli dua produk ini seperti itu dan kita kemarin, lumayan ya, kita ada dengan apa aja lupa? Dona Mimpi Dona Mimpi, itu brownies Lalu okay. ada... Uh, cheesecake. cheesecake? Cheesecake Namanya... Cheesecake Cheesecake, Bake Oven ID Lalu satu lagi cookies Iya uh, namanya juga kita baru-baru, ini adalah bisnis pertama kita yang uh, kita taruh modal lumayan besar lah. Ini se, untuk saya pribadi ya, sepanjang saya ada di dunia ini, jadi ini pertama kalinya. Jadi, pengalaman baru juga buat kita. Uh, waktu, kalau mulai pertama itu kan pasti ada excitement, terus teman-teman uh, juga di, di Bali itu kita puji Tuhan pada suportif semua meskipun sesama apa sesama pelaku kopi, tapi mereka pada datang support gitu kan, jadi uh, susah tapi kita semangat karena baru mulai ya kan. Nah terus kemarin karena covid kita decide untuk tutup dua bulan karena kita belum tahu uh, apa sih covid ini gimana sih cara mengatasinya, berbahaya atau enggak. Kita juga nggak mau ambil resiko karyawan kita kena atau customer yang datang kena gitu. Jadi tempat penyebaran. Akhirnya kita bisa oke okay, tutup. Tutup pertamanya mau sebulan. Tapi ternyata masih kayaknya masih ini nih bahaya gitu. Oke okay, di-extend. akhirnya sampai 25 Mei. Kita pikir buka lagi akan seperti ya. Udahlah buka aja lagi orang kan tahu kita. Gitu kan. Karena udah lumayan lah udah hampir 6 bulan lebih gitu. Pas buka lagi ternyata orang-orang kayak bisa dibilang seperti lupa, gitu. Memang kan, yang saya bilang dari konsistensi, bahkan untuk kita buka setiap hari itu pun, itu adalah sebuah konsistensi supaya orang selalu ingat bahwa, oh iya, ada langkah coffee shop, oh iya, ada langkah. Nah, ini sepertinya orang udah dua bulan nggak lihat kita, mungkin mereka lewat selalu lihat tutup seperti lupa. Jadi, kita kayak ngulang dari awal, bedanya sul lebih sulit karena uh, secara operasional kita udah jalan full, full team dulu. Kita mungkin cuman... Uh, mulai kan satu karyawan dulu, dua karyawan dulu. Ini sekarang udah full team langsung, tapi ternyata yang datang tidak sebanyak seperti biasanya waktu belum tutup gitu. Dan meyakinkan orang untuk mau datang ke sini itu uh, butuh effort juga sih. Jadi kita harus kayak ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita uh, bikin protokol, loh. Kita punya uh, ya, kita menyediakan hand sanitizer, kita menyediakan. Uh, cuci piring eh cuci tangan di luar kita bikin sign sign beberapa meja ini layoutnya kita rubah dan kita perkecil bentuk mejanya agar bisa lebih orang gampang untuk social distancing oh, iya, jadi. kursi kursi di luar pun kita jarang jarangin hmm. gitu jadi bener benar effortnya lumayan kita uh, apa namanya bisa dibilang uh, biaya operasional untuk apa uh, ubah meja, uh, menyediakan alat-alat itu, semua yang supaya kita, ibarat kata, konsertified sih. Maksudnya layak untuk orang datang dan merasa aman, gitu. Tapi sekarang-kara aman lagi posisinya, Kak? Uh, Oke okay lah. Oke okay lah, bertahan lah. Iya. Yeah. Bertahan. Kita nggak mau menyerah, kita mau tetap berjuang. <laughs> eh uh, Kita senang sih ya, setelah... Pandemi ini sejak Januari 2020 tuh kita melihat bahwa di sekitar Langka tuh mulai banyak industri-industri uh, kopi -industri muncul. Sisi positifnya adalah ya berarti budaya ngopi di Denpasar tuh lagi naik-naiknya. Dan kita yakin kalau kita bikin industrinya kondusif, positif, setiap pelaku MKM pasti akan kecipratan hal-hal positif. Jadi kita juga bikin apa namanya hmm, hubungan yang baik lah. Dengan latar buri, dengan tanpa nama, dengan beberapa lagi coffee shop di sini. Lalu, apa yang beda sih? Nah, memang dari awal kita bikin kedai kopi ini, kita memang berdua punya satu visi dan misi, yaitu langkah adalah intimate coffee shop. Kita punya slogan-slogannya itu, "It's not just a coffee shop, it's our home." Itu dia, "It's our home." Kita mau bikin. Orang kesini itu nggak ngopi sebetulnya. Balik lagi ke rumah mereka. Dan puji Tuhan, visi dan misinya kita itu sampai ke beberapa customer. Mereka mengapresiasi uh, usaha kita bikin tempat ini homey. Uh, beberapa, ada satu orang nih, ada pengalaman ya. Ada anak muda datang kesini, dia cerita, dia bilang seperti ini, uh, Bung, saya orang Lombok tapi kuliah di Bandung di Bali lagi magang 5 bulan di kantor pos terus dia bilang saya suka ngopi dan sama 5 bulan ini baru satu kali nih saya diajakin ngobrol sama ownernya sorry dia barista dan ternyata ownernya juga <tuh> seperti itu nah disitu saya baru ih seneng dapat feedback seperti itu berarti Visi dan misinya kita tersampaikan ke mereka. Gitu. next Nextnya sih uh, tidak dipungkiri dengan bermunculan teman-teman baru ya pasti itu bagaimanapun meskipun uh, itu sebuah apa ya sign positif untuk kita juga bahwa budaya ngopi bagus sih, ya, berarti kita harus Uh, apa barat kata menjaga si visi-visinya langka supaya menjadi Intimate Coffee Shop yang membedakan dari yang lain itu jangan sampai hilang gitu. Karena berarti kan mau nggak mau kompetitor semakin banyak, hmm. ya kan. Uh, itu satu. Kedua, kita memang pengen banget ngejaga kualitas kopi kita. Betul. Jadi nomor satu tuh Intimate itu bisa dibilang uh, kalau dibikin data 80% lah minimal kita kenal customer kita. bener-bener kenal Means bukan kenal apa di survey saja kan kenal basa-basi enggak tapi benar-benar kenal yang tahu mereka keseharian ibes yang ngapain, kerjanya apa dan segala macam. Jadi bener-bener jadi teman beneran teman bukan yang uh, apa sekedar customer atau sekedar nanya kayak uh, sukanya kopi apa gitu. Kadang kan kita kalau di coffee shop ditanyanya gitu. Iya, <laughs> yeah, sekarang pertanyaannya tuh bukan suka kopi apa, lebih yeah. kayak eh gimana kemarin kursusnya eh gimana kemarin bisnis kamu eh gimana kamu kuliahnya skripsinya udah kayak begitu udah lebih yang gitu ya karena itu dia kita udah bisa mencapai mereka gitu ya dan balik lagi karena ini kita punya produk produknya kopi ya aku mau ada pasti kita R&D lah research and development mengenai menu kita ya bulan ini aja kita mau ngeluarin tiga produk baru lagi minuman kopi Beberapa yang lama yang udah menurut kita oke okay nih, kayak out of, out of date Kita turunin, kita ganti produk baru Seperti itu sih, ya eh, mudah-mudahan kita bisa setiap enam bulan sekali Kita ada satu produk-produk baru Seperti itu uh, Aku sih berusaha kayak apa ya, se... bisa dibilang se... spontan mungkin Jadi, tapi bukan berarti spontan dalam arti nggak disiapin juga sih Uh, ada masa-masanya dimana kita emang bikin kayak apa ya, bener-bener uh, videoin mereka tuh, aku ngomong sama mereka, eh, aku mau videoin mau nanya feedback kalian, tapi aku langsung posting, jadi aku udah bener-bener gak, gak, gak apa sih kayak bukan mereka lagi dipaksa untuk memberikan feedback positif atau gimana gitu, jadi berusaha sespontan mungkin, dan setiap kali aku nulis caption, aku berusaha nulis apa yang ada aku rasain, yang aku rasa orang lain juga rasain Uh, jadi bukan yang kayak kalau bisa mengurangi ngambil quote dari uh, Google. Jujur aku bener kalau bikin kayak. Jadi juara sih <laughs> bikin caption <fantasy. laughs> Bikin pantun atau bikin quote. Aku mikir sendiri. Jadi bener kayak bukan yang serba spontan, serba apa sih? kayak ibarat kata nggak uh, komersil gitulah. Jadi ya kayak kita orang kalau lagi galau di rumah mikirnya apa sih ya udah kayak gitu yang aku tulis gitu. Bener. Ya intinya kita mau coba relate sama customer kita lah. Sama kehidupan uh, pribadi sama mereka. Sama kehidupan mereka. Itu Bintu. itu PR sih. That's why terkadang langkah kopi di tahun 2020 kemarin <laughs> tuh feed-nya memang nggak uh, terlalu sering. Mm -hmm. Tapi storiesnya kalau bisa sering. Uh, nah ini challenge nya kita juga di tahun ini aku pengen yuk kita giatin lagi yuk. Uh, fitnya mungkin seminggu sekali atau dua kali kita tambahin tiga kali kalau udah keren banget gitu ya nah balik lagi itu nge-challenge aku juga sebagai karena aku yang bikin foto terakhir <laughs> apa yang foto Indira yang bikin caption yang edit juga nah editnya juga uh, dia kebetulan lebih pinter mengenai tone ya sebetulnya bisa dibilang tone itu mempengaruhi mood gitu jadi dia juga bikin moodnya itu yang sedikit homey lah Kayak gitu ceritanya. <laughs> nah itu dia tadi obrolannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua ya, menambah semangat dan kita bangun terus alisira surami sebagai sesama para entrepreneur sebagai kaum teman-teman dari UKM untuk bersama-sama membuat kita menjadi wirausahawan yang tangguh dan semakin sukses ke depan. Terima kasih. Ya udah. Gue mau nikmatin dulu kopinya, sampai ketemu lagi ya. Bye bye.